Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan pencinta Ratu Adil Muhammad Berhahmati Allah Dimanapun Anda berada Kita akan lanjutkan presentasi Ketika kedatangan Ratu Adil Muhammad Peristiwa-peristiwa besarnya adalah gempa Rasulullah wasallam bersabda Wahai anak Hawalah Apabila engkau melihat kekhilafan Telah turun di bumi yang disucikan Maka sungguh telah dekat Bencana besar Gempa dan berbagai kesedihan Serta perkara-perkara besar Pada saat itu hari kiamat lebih dekat Kepada orang-orang daripada tanganku ini Dari kepala Hadis Rewa Abu kita melihat kekalipahan telah turun di bumi Bumi yang disucikan ya. Kalau kita membaca dalam surah Al-Isra Ayat pertama ya. Apa bunyi surah Al-Isra tersebut? kita memahami surat tersebut ya di ayat 1 itu. Maka kita akan paham mengerti maksud dari hadis ini. Di mana di ayat tersebut berbunyi subhanallazi asro bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya ya. Telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Bumi di mana di situ dikatakan tanah suci tanah suci bagi umat Islam itu ada tiga tempat Masjidil Haram Masjid Nabawi Masjidil Aqsa Tiga tempat suci ya Kalau dikatakan Rasulullah Kekalipahan turun Di bumi yang disucikan Maka tidak tepat Jika Dikatakan bahwa Mekah Madinah itu adalah Kekalipahan Itu tempat kenabian ke Nabi ya. dan kekalipahan ya. ketika dia turun di bumi yang disucikan kita tahu bahwa bumi yang disucikan tadi ada tiga Madinah, Makkah dan Masjidil So, ya. Ketika zaman Setelah Rasulullah wafat, Maka Itulah zaman kekhalifahan dimulai Dan khalifah pertama adalah Abu Bakar As siddiq Di zaman Abu Bakar Tidak terjadi gempa Tidak ada gempa tapi di zaman Umar terjadi gempa. Kenapa terjadi gempa? Karena Umar sudah membuka tiga kunci kota suci. Di zaman Umar ditaklukkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sehingga sempurnalah janji Rasulullah ini kekalipahan pun turun di tiga kota suci itu ketika di zaman Abu Bakar itu hanya dua kota suci, belum terbuka satu kunci, yaitu Baitul Maqdis tetapi ketika di zaman Umar Baitul Maqdis ditaklukkan di zaman Umar, terbukalah kunci ini tiga kota suci terbuka kuncinya maka benar dikatakan Rasulullah jika engkau lihat kalipan telah turun di bumi yang disucikan, bumi yang disucikan tadi, tiga tempat tadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis Ya Maka Sungguh telah dekat Bencana gempa Terjadi gempa di zaman Umar Sesuai yang disampaikan Rasul Lalu muncullah Berbagai kesedihan Serta perkara-perkara besar Apa kesedihan-kesedihan Dialami oleh umat Islam yang jelas kesedihan ketika Umar dibunuh secara keji kemudian terjadilah perkara-perkara besar yang disebut dengan fitnah tul fitnah besar Tulis para ulama-ulama tarikh yaitu timbulnya keributan di zaman Khalifan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dua kubu sahabat berseberangan. Yaitu kubu yang menuntut segera dicari pelaku pembunuh Utsman bin Affan dan satu kubu lagi yang dengus kali pahundi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wajah di zaman itulah terjadi perang Jamal, perang Unta. Di mana Siti Aisyah yang tidak boleh keluar dari rumahnya keluar untuk berperang lalu dikembalikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke kota Madinah. Peristiwa-peristiwa ini bukan peristiwa kecil, bukan perkara kecil, bukan perkara remeh, ini perkara besar. Yang terjadi pada umat Islam, perselisihan antara para sahabat Rasulullah itu bukan perkara kecil. Lalu terjadilah perang syifin, terjadilah pembunuhan pada khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian racunnya anaknya hasan dibunuhnya Hussein di Karbala. Ini persia-persia besar. Maka benar pada kisah itu kata Rasulullah bahwa hari kiamat telah dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kebah. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Siwa besar tentu membuat sebuah pertanda, pertanda besar juga yang tidak bisa kita anggap remeh. Dan salah satu pertanda besar itu adalah datangnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang memberikan pencerahan kembali kepada umat, mengingatkan kembali pentingnya persatuan umat dan di mana ketika beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini umat Islam dalam kondisi yang sangat terpuruk Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib dan Allah Subhanahu wa taala melalui tangan beliau menghadirkan murid-muridnya yang ikhlas tulus sehingga Ibnu Najah yang menjadi salah satu guru dari Salahuddin Al-Ayyubiyadah, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Jadi gempa ini sebuah pertanda kedatangan Ratu Adin Mahdi. dan kita sudah melihatnya. Menyaksikan hadis ini terjadi di zaman kekali Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan satu hal yang luar biasa. Banyak perselisihan adalah kabar gembira akan datang. Mengapa perselisihan ini menjadi suatu busro berita gembira? Mari kita simak hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al Khudri. Dia berkata Rasulullah sabda, Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan. Ingat, perselisihan. Ya kepada umatku bukan sahabatku kata Rasul, tapi umatku. Kalau sahabat tadi sudah selesai. Tapi ini umatku Umatku yang berselisih Bukan sahabat nah, Maka Ketika umat Islam sekarang banyak berselisih Ya dan kita saksikan sekarang Umat Islam Ribut hanya persoalan-persoalan yang remeh Persoalan-persoalan fikih Lalu menuduh Kaum yang ini bid'ah, sesat, dolalah, neraka, memfonis seperti hakim. Tidak mengajak diskusi, tidak mengajar dialog. Ini adalah benih-benih bibit-bibit perpecahan, perselisihan di antara umat Indonesia. Sehingga terjadilah keguncangan. Kalau umat Islam guncang, maka umat manusia pun akan ikut guncang. Kalau umat islam tidak bersatu Maka dunia pun akan Mengalami kekacauan, peperangan besar Maka kunci ada dari umat islam Ketika umat islam bersatu Dunia akan aman Dunia akan aman, pasti aman Tapi kalau umat islamnya berselisih Ribut terus Berpecah belah Maka Manusia-manusia yang di sekitar umat Islam pun akan ribut, akan kacau, guncang. Ya, maka penting untuk menyatukan umat Islam nih, karena umat Islam ini adalah paku bumi, paku bumi dunia ini, itu umat Islam yang akan membawa inna rahmatan lilalamin rahmat bagi semua alam. Kita ini rahmat, bukan hanya bagi manusia Tapi juga bagi hewan, tumbuhan, bumi semua. Kalau umat islamnya tidak sadar Dengan nilai-nilai islam sendiri Bumi akan mengalami kacauan Dan sepertujuh orang di bumi ini adalah Umat islam Satu miliar, itu bukan jumlah yang sedikit kalau 1 miliar ini bagus 7 miliar yang sisanya 6 miliar Selamat Tapi kalau satu miliar ini ribut terus Terus bersih-bersih-bersih Tanpa ada akhir 6 miliar itu akan Mengalami keguncangan keguncangan. Kita sudah lihat Dimana-mana di seluruh dunia Guncang Pemerintahan guncang Jika pemerintahan guncang korbannya adalah rakyat Orang-orang kecil yang tidak berdaya orang-orang lemah, maka umat Islam harus tampil ke depan. Kuntum khairu umma, Ukhrijat linaş tak muru nabil ma'ar. Katalhauna nubuqa. Waktu ini Kuntum khairu umma, kamu itu umat terbaik. Uchrizat dikeluarkan. Linaş bagi manusia, bukan dikeluarkan untuk umat Islam, tapi bagi manusia. Linaş. Apa tugasnya? Tak murah, Nabil Maar menyuruh kepada kebaikan. Selalu diprioritaskan, tak Nabil Maar wajan hawa dan mencegah terjadinya kemungkaran. Prevent cegah, cegah jangan sampai orang ya, berbuat yang mungkar. Tahan orang-orang. Jangan sampai bumi ini rusak. Itulah tugas umat Islam. Jangan sampai hutan hancur, jangan sampai sungai dicemarkan, laut dijadikan tempat sampah. Ini tugas umat Islam yang berat. Kita harus mulai dari umat Islam terlebih dahulu.